assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali ini saya mau ngasih tahu manfaat dari buah cipukan alias buah cecenet ya kalau orang Sunda bilang jadi buah ini selain legendaris keren ini e, mengandung manfaat yang luar biasa jadi buat kalian sebelum menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like subscriber ke media sosial kalian bila ini bermanfaat ya Oke kita langsung aja ke manfaat dari buah ciplukan alias buah ccnet ya jadi manfaatnya itu ada tujuh manfaat buah ciplukan buat kesehatan ya ini manfaat dari buah ciplukan yang pertama dan ini yang kedua dan ini yang ketiga dan ini yang keempat dan ini manfaat yang kelima dan ini manfaat yang keenam Dan ini yang terakhir. Berikut adalah manfaat buah ciprokan yang jarang diketahui sama kita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai selesai. Dan jangan lupa di-share bila ini bermanfaat buat kalian. Kita selamat mencoba!